Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabi surari saudari wa yasiri wa amri walul uqdatari misari yafkahu qawri A'udzubillahimna syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum musyiam kama kutiba ala ladinami alaikum laallakum tatakun teman-teman pambil saya yang terhormat uh, di bulan ramadhon ini uh, kalau kita kaitkan dengan dunia disabilitas atau dunia difabel memang eh, sedikit banyak ada di, banyak dinamika di sana yang yang paling lekat adalah difabel itu selalu dijadikan apa namanya objek begitu ya objek belas kasihan objek sedekah di bulan ramadan seperti itu nah benarkah demikian teman-teman sekalian memang di bulan ramadan ini kita eh, sebagai umat muslim dianjurkan untuk senantiasa berbuat kebaikan bagi sesama, kebaikan bagi uh, seluruh umat Muslim, sesama Muslim begitu ya. Namun kemudian uh, mengapa cuma di bulan Ramadan begitu pertanyaannya? Uh, di bulan-bulan Ramadan kita juga perlu, juga penting untuk berbuat baik. Di bulan Ramadan ini uh, banyak kawan-kawan di Babel yang merasakan apa ya, mendadak menjadi makmur gitu, dimana-mana menjadi dimana-mana uh, di, mana -mana di sedekah, diberi uh, apa ya uh, sekedar buka puasa atau bahkan sembako paket parsel, dan lain-lain tapi kemudian di saat bulan yang lain mereka mereka apa namanya kembali lagi ke ya ke apa ke tingkat derajat mereka seperti itu. Nah, apakah itu kemudian mencerminkan kita sebagai umat muslim? Tentunya kita sebagai umat muslim satu E, harus bisa terus berbuat baik meskipun di luar bulan Ramadan Kemudian soal difabel menjadi Kenapa selanjutnya menjadi apa semacam objek sedekah begitu ya Nah seharusnya atau sebetulnya difabel itu e, Tidak semata-mata bisa menjadi objek belas kasihan Atau menjadi jadi objek sedekah Banyak masih banyak orang lain Masih banyak golongan lain e, Yang tentu lebih membutuhkan kaum duafa misalnya tidak mampu di sekitar kita, misalnya itu tentu butuh e, senantiasa membutuhkan santunan, senantiasa membutuhkan bantuan, dan kita juga perlu mendapatkan perhatian seperti itu. Nah, kawan-kawan difabel yang notabene e, sebenarnya adalah setara, ini juga e, mereka mampu untuk berdaya di bulan suci Ramadan seperti itu. Banyak kawan difabel, komunitas difabel yang e, juga turut berdaya misalnya dengan membagikan takjil banyak kawan-kawan di bubble misalnya klub eh, motor roda tiga itu sering sering apa ya sering membajikan takjil di pinggir jalan atau juga teman-teman di bubble netra itu sering perform gitu ya perform eh, pertunjukan musik untuk menggalang dana dan dananya enggak mereka makan teman-teman tapi kemudian dananya itu mereka salurkan kepada yang membutuhkan nah ini salah satu bentuk salah satu bukti bahwa di bubble juga kutip bisa bersedekah di bulan suci Ramadan ini difbel juga um, bisa berdaya bisa apa namanya mampu untuk meningkatkan kualitas diri mereka bahkan di bulan Ramadan ini beberapa tahun yang lalu kawan-kawan diable Netra di Jogja mengadakan konser Nah saya kebetulan saya menjadi salah satu panitia bahkan MC-nya waktu itu nah um, mereka perform di suatu tempat di Conong Jato waktu itu um, untuk Menggalang dana untuk membantu seseorang Membantu namanya Mbah Wati Dia, dia e, berada di Bantul Sedangkan itu sedang butuh, butuhkan bantuan untuk e, modal usaha Dan Alhamdulillah Masya Allah Waktu itu kita e, terkumpul sejumlah dana Untuk membantu Mbah Wati Untuk membeli beberapa peralatan Baik sebaku bahkan bisa mengganti gerobak waktu Alhamdulillah itu hasil dari teman-teman di Babel Nitra perform di suatu tempat. Bahkan teman-teman di Babel Nitra bersama e, komunitas yang lain itu juga menggalang apa ya menggalang buku. Nah, ini juga salah satu hal unik juga bahwa selama ini kita mengatakan bahwa kawan-kawan di Babel Nitra sangat terbatas di di sisi akses literasi. Meskipun mereka punya hambatan di akses sisi, sisi literasi, meskipun mereka terbatas, tapi mereka juga bisa... Mengkoordinir dan bahkan berdonasi untuk ee, berdonasi buku-buku bacaan bagi selpa lupa namanya, sebuah komunitas buku di Maluku. Seperti itu, nah, itulah beberapa bukti teman-teman sekalian bahwa divable itu tidak semata-mata menjadi objek belas kasihan, tidak semata-mata menjadi e, objek sedekah di bulan Ramadan. Difabel juga bisa menjadi subjek menjadi sosok yang berdaya di bulan Ramadan. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.